Oke teman-teman kembali lagi bersama saya di channel mencari gratisan nah pada kesempatan kali ini admin akan membagikan sebuah game penghasil saldo dana GoPay teman kita cukup bermain game saja kita bisa mendapatkan uang seperti saldo dan GoPay dan uang secara gratis dan tanpa deposit teman-teman ya karena di sini aplikasinya udah lama sekali rilis di Google Play Store dan aplikasi ini eh... Mengadakan event besar-besaran Jadi teman-teman wajib sekali ikutan Untuk mendapatkan uang Di dalam aplikasi ini Karena mereka mengadakan event besar-besaran teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, yuk dukung terus channel ini agar terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua dengan cara like, subscribe, dan aktifkan juga belnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini teman-teman ya. Oke terima kasih yang sudah menonton dan setia semoga panjang umur sehat selalu dan dipermudah rezekinya oleh Tuhan yang maha kuasa teman-teman ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman nanti langsung saja klik link yang ada di deskripsi video untuk mendownload aplikasinya. Nanti akan diarahkan ke Google Play Store dan teman-teman nanti untuk mendaftar akan diarahkan ke tampilan seperti ini dan login saja ke akun Google kalian ataupun ke akun Facebook kalian, teman-teman ya. Nah, di sini admin akan langsung masuk saja ke dalam aplikasinya, teman-teman ya. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk. Kita langsung klik saja tab untuk masuk, teman-teman. Ya, kita akan mereview satu persatu eventnya, ya. Nah di sini nanti kita akan langsung mencoba untuk gamenya sekali agar kalian paham Jadi kalian simak video ini sampai akhir agar kalian paham untuk mendapatkan uangnya Bagaimana sih di, di game ini teman-teman ya Nah ini ada event total 336 juta Periodenya itu dari tanggal 20 Juli sampai tanggal 22 September 2021 teman-teman Dan ada juga event harian dan event mingguan teman-teman jadi ditotalkan semua yaitu 336 juta teman-teman ya. Dan di sini kalian bisa geser ke kanan, ke kiri dan ke kanan aja ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian juga bisa mendapatkan voucher makan gratis yaitu 80 voucher, total hadiah 80 voucher makan gratis dan 8 juta koin mager teman-teman ya. Nah, di sini nanti saya ajarkan cara bermainnya ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa langsung follow saja Instagram ini, teman-teman. Ya, Instagram Hana Masa ID nih ya, kalian bisa follow Instagramnya dan ikuti eventnya, dan langsung teman-teman follow saja IG-nya dengan cara tap saja seperti ini. Maka, teman-teman akan langsung diarahkan ke Instagram dia, lalu teman-teman langsung follow saja Instagram Hana Masa ID ini ya, untuk mendapatkan eventnya. Dan di sini ada juga game-game baru yang bisa teman-teman mainkan, yang dimana nanti ke teman-teman akan mendapatkan koin mager, ya, yang dimana koin magernya bisa kalian tukarkan nanti menjadi saldo dana teman-teman dan gopay dan pulsa secara gratis. Oke, teman-teman langsung scroll saja ke kanan, geser ke kanan dan di sini ada game-game dan survei juga dan ada juga setiap bagi setiap harinya mereka membagikan tiket langsung setiap loginnya teman-teman. Kita bisa klik seperti ini. Jadi kalian bisa juga check-in setiap harinya untuk mendapatkan tiket dan di sini ada beberapa misi-misi yang bisa kalian mainkan teman-teman kita Scroll lagi Nah di sini teman-teman juga bisa memfollow Instagram mager Indo dan mager Indonesia di Facebooknya dan ig-nya ya nah, jika sudah teman-teman bisa tutup saja eventnya dan di sini bagaimana sih cara membereskan misinya Bang Oke di sini kita langsung saja membereskan misi-misinya bagaimana Nah di sini teman-teman bisa langsung check-in harian setiap harinya untuk mendapatkan uh, tiket teman-teman ya nah setiap harinya kalian bisa mendapatkan tiket dengan cara check in harian di sini kalian klik saja ambil ya oke di sini teman-teman bisa klik saja tanda tanya ini dulu dan di sini teman-teman langsung klik saja ambil ya untuk check in setiap harinya oke cuy kita langsung klik ambil ya kita klik ambil dan di sini kita langsung mendapatkan mager teman-temannya koin mager ya nah, jadi seperti itu dan di sini sudah masuk ya di sini kita sudah mendapatkan 7 ya dan di sini udah Oke, okay, teman-teman di sini kita coba klik dulu menu hadiahku yang berada di bawah ini ya untuk mengklaim apakah ada hadiah yang kita dapatkan dan di sini kita langsung klaim saja kita mendapatkan 26 lagi ya golden ticket kita ambil saja. Oke, okay, kita mendapatkan golden ticket teman-teman ya dan ini kita mendapatkan 33 golden ticket dan di sini kita mendapatkan juga 35 dan koin uh, mager kita sekarang adalah 15.000 Koin mager yang dimana koin magernya nanti yang bisa kalian tukarkan menjadi uang, dana, dan OVO dan GoPay, teman-teman. di sini kita bisa klik "mager koin" digunakan untuk menukarkan hadiah pada halaman toko. kamu bisa mendapatkan dari memenangkan game kategori berhadiah ataupun peringkat, nanti kita akan arahkan untuk cara melakukan penarikan koin mager menjadi uang ataupun dana GoPay di dalam aplikasi ini. Tapi sebelum itu, kita kita cek dulu di menu special event ini teman-teman ya. Nah, di menu special event ini kalian harus memfollow IG Hanamsa ya untuk mendapatkan event 80 voucher makan gratis gratis setiap harinya. Peringkat 1 hingga peringkat 10 mendapatkan 10 voucher, peringkat 11 sampai peringkat 1000 mendapatkan 1 juta koin mager teman-teman nah di sini cara mendapatkan peringkatnya kalian hanya fokus bermain game saja nanti ketika kalian bisa mendapatkan peringkat-peringkat yang berada di sini nanti kalian akan mendapatkan voucher mager koin dan 10 voucher uh, makan gratis teman-teman ya yang dimana nanti koin magernya bisa kalian tukarkan di menu ini teman-teman ya nah, ini kalian bisa tukarkan ke pulsa dan e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay dan di sini kalian bisa lihat minimal penarikan OVO, GoPay, ShopeePay itu adalah 10.000 dan eh, kalian harus mempunyai 10.000 koin mager dulu teman-teman ya dan maksimal 100.000 ya untuk minimal penarikan di dalam eh, aplikasi Mager Coin ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung cek saja di Instagram mager indonesia ini ada pemenang-pemenang di event ini akan bisa kalian lihat, bisa kalian klik saja. Cek pemenang di Instagram. Kita bisa klik, maka kita akan langsung diarahkan ke Instagram dan di sini ada menu, -menu story Insta story mereka. Kalian bisa cek saja di sini kita cek pemenangnya ya. Nah ini adalah beberapa pemenang yang telah mendapatkan periode 10 Agustus ya untuk mendapatkan voucher mager coin teman-teman yang di mana voucher ataupun koin magernya lah yang bisa kalian tukarkan nanti ke dana ovo dan GOPAY ya. jadi kurang lebih seperti itu acara nah, untuk mendapatkan peringkatnya kalian cukup bermain game di menu mainkan game ini nah, ini ada beberapa game yang bisa kalian mainkan ya untuk mendapatkan uang ataupun peringkat pertama dan peringkat paling atas teman-teman yang dimana nanti kalian bisa memenangkan event ini ya Nah ini adalah beberapa pemenang juga peringkat ya peringkat 1 jatuh kepada Orogi total dia mendapatkan 50.000 koin mager juara 3 mendapatkan 25.000 koin mager juara kedua mendapatkan 30.000 koin mager dan di sini untuk juara-juaranya ada ya mendapatkan juga peringkat 10 mendapatkan 5.000 koin ma mager dan seterusnya jadi kalian fokus me memainkan gamenya aja ya Nah nanti teman-teman cek-cek saja di sini ya baca-baca aja di sini banyak sekali yang bisa teman-teman baca aja dan di sini kalian fokus bermain game saja untuk mendapatkan peringkat ya yang dimana nanti kalian bisa mendapatkan Koin ya Langsung kita pergi ke gamenya aja. Langsung kita praktekkan teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa game yang bisa kalian mainkan. Di sini ada event-event hariannya ya, event mingguan, event harian. Nah, ini ada game-game yang bisa kalian coba aja. Oke, kita pilih salah satu game yang kita akan langsung mainkan aja. Oke, kita coba pilih game yang ini teman ya event harian total 550.000 koin mager ya ini adalah hadiah hadiah koin mager inilah yang bisa kita ambil dan nanti kita bisa tukarkan cuy Oke kita pilih langsung kita mainkan saja tidak usah banyak bacot dan di sini ada tutorialnya langsung bisa teman-teman baca aja tutorial gamenya ya nanti kalian usahakan menangnya jangan kalah ya agar nanti kalian mendapatkan peringkat dan mendapatkan koin mager jika teman-teman sudah baca tutorial cara bermain gamenya langsung kita klik tutup Nah di sini belum ada peringkatnya ya? kemudian nah, kita menang dan bisa mendapatkan peringkat di sini yang dimana tip di peringkat ini kita bisa mendapatkan koin mager teman-teman ya dan durasi eventnya ini ada ya ada kalian bisa lihat dan ini adalah cek daftar pemenangnya dan ini ada tutorial bermain dan bisa kalian baca-baca aja nanti ya Oke kita langsung main saja dan kita dikenai potongannya kita nanti akan dipotong koin apa tiket kita dipotong satu ya setiap kita bermain game ya Oke, okay, gak usah berlama-lama, kita langsung main pakai satu tiket. Kita dipotong satu tiket ya, setiap main gamenya. Kita langsung main saja, cuy. Oke, okay, ready go, kita langsung main saja. Oke, okay. kita main, kita main, kita main. Oke, okay. waduh, kita kalah, cuy. Oke, okay, kita main lagi. Jadi seperti itu aja, teman-teman ya. Kalian cukup uh, bermain seperti ini aja. Oh, di sini jangan sampai jatuh ya, cuy. Kita seimbangkan ininya. Oke okay, aduh aduh <laughs> nah, Jadi seperti itu ya gamenya coy ya Kalian usahakan menang jangan sampai kalah ya Kalau kita kalah kita akan gagal untuk mendapatkan koin magernya coy Aduh aduh nah, jadi seperti itu ya coy ya Kalian cukup main aja seperti ini Usahakan seimbang ya Jangan sampai jatuh Jangan sampai jatuh Jangan sampai jatuh coy Oke okay, kita kalah coy Oke okay, kita coba game yang lain ya Oke jadi seperti itu aja banyak sekali game-game yang bisa kalian mainkan di sini tinggal pilih aja dan usahakan menang ya cuy. Oke kita pilih lagi gamenya ya di sini banyak sekali game-game yang bisa kita mainkan. Ah ini ada tutorialnya bisa kalian baca langsung kita main aja ya. Oke. Nah, jadi fokus bermain game aja cuy. Oke oke. Oke okay, cuy kita main kita tembak musuhnya Waduh kita kalah cuy nah, Jadi cukup asik juga gamenya cuy ya nah, Cukup asik juga kita cuma bermain ini Jangan sampai kalah cuy ya Biar kita menang bisa mendapatkan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 Nanti kita bisa dihadiahkan mendapatkan koin mager Yang dimana koin magernya bisa kita tukarkan nanti menjadi saldo dana ovo dan gopay Nah ini cukup kita cukup nembak-nembak gini aja cuy Oke, jadi seperti itu ya. Untuk main gamenya, kalian fokus bermain game untuk mendapatkan koin mager sebanyak-banyaknya. Yang dimana koin magernya nanti bisa kalian tukarkan di bagian toko ini, cuy. Nah, di bagian toko ini kalian bisa tukarkan ke pulsa, OVO, GoPay, Dana, ShopeePay ya. Nanti teman-teman pilih saja yang mana yang ingin kalian tukarkan menurut. Koin Mager yang kalian punya. Kalau ingin WD 10.000 dana Ovo GoPay, kalian harus mempunyai 10.000 koin Mager dulu ya. Nanti teman-teman klik saja seperti ini, kemudian klik iya ya. Nanti teman-teman ikuti saja step by stepnya untuk melakukan penarikan. Nah, jadi seperti itu aja sih teman-temannya untuk bermain di dalam uh, eventnya ini ya, aplikasi Mager Koin ini. Nah, ini kalian wajib juga memfollow. Uh, game mager ini ya kalian follow Instagramnya nah, ini ada beberapa postingan yang bisa kalian baca nah, ini ya nah, ini adalah pemenang-pemenang yang telah memenangkan eventnya ya kalian bisa nanti memenangkan event seperti ini mendapatkan koin mager ya koin magernya bisa kalian tukarkan nanti menjadi dana dan ovo Oke cukup sekian informasi yang bisa saya berikan kalian cukup Bermain game saja di dalam game mager ini teman-teman Jadi saya sangat rekomendasikan Karena game ini sudah terbukti membayar Dan ada IG nya juga Dan masih aktif aplikasi ini Dan uh, tanpa deposit juga ya Itu kembali ke diri teman-teman semua ya Oke cukup sekian informasi yang bisa saya berikan Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh